Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kepada seluruh adik-adik di Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Kunci jawaban Di Mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 Pada halaman 175 Nah di sini adik-adik ada 5 pertanyaan yang perlu kita jawab Baik langsung saja kita jawab Satu persatu pertanyaan tersebut Pertanyaan pertama, apa masalah yang dihadapi Titan? Jawaban, Titan memiliki teman sekelas yang suka mengganggunya dan memberikan dia julukan si mata empat. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Mengapa Bobby suka mengganggu Titan? Jawabannya, Bobby tidak menyukai Titan, merasa iri, terhadap Titan yang pintar dan tidak pernah menemui kesukaran selama belajar kita lanjutkan bagaimana ibu guru bisa mengetahui kejadian ini jawabannya ibu guru kebetulan sedang melintas saat Bobby mengganggu Titan kita lanjut ke soal berikutnya apakah nasihat ibu guru jawabannya ibu guru mengingatkan bahwa tindakan Bobo tidak baik dan merugikan orang lain Ibu guru menasehati Bobo Bobby ya di sini Bobby adik-adik agar berteman dan belajar dengan Titan jika masalahnya adalah iri pada prestasi Titan Soal berikutnya, bagaimana Bobby menyikapi nasihat ibu guru? Jawabannya, Bobby merasa malu akan kesalahannya dan meminta maaf kepada Titan.